Reprot, ah, oh, ya, mulai, mulai, mulai, mulai, mulai, mulai, kecepit, hahaha, <laughs> apaan? Player kecepit <laughs> yang bener lah, lagunya masa player kecepit, <laughs> hah, olah oh, bandara, oke, okay. ya, player kecepit lah, aman Itu apa? Eh, nasi uduk sama ayam goreng, ya, air hangat, air pedang, air hangat, ya, buat dia, angat, ya, dari ya. semangat dia, nyanyi, Siap. yuk, yuk, lanjut. <laughs> Hah? Hah? <laughs> <laughs> Lanjut ya, lanjutlah, lanjutlah. Uh... <laughs> Kasih, kasih. Uh, jos. air jos dulu, air mirip dulu nyampe <tik> air ha ha ha ha ha ha ha direkam grogi, Bang. Biar viral Biar grogi. ayo. Coba tahu bisa terkenal kan. Ini Main pakai lah. tapi kamu kasih dia rokok rokok di mulut. Oh iya. banyak pendukung Abang. Oh ya, berarti dia ada di sini ya? Oh... oh ada lagu-lagu-lagu iya, ya? Ada-ada aja Iya ada -ada, ya? Iya Kita coba bikin jalan dulu Tapi lokoknya, Pak Hah? Aduh Taruh dalam tas dulu lokoknya, kasih patah Tepinya ketirapin dulu, ah, nah, biar kanteng-ganteng Biar kanteng-ganteng sikit ini Biar kanteng-ganteng sikit ini Ini, ini kan, tepinya kerekang aja Biar nampak buka kanteng Ya, ya, ya, ya Oke, aku siarkan juga nih. Iya. Live, live, live, live, live. Live ini, live. ya live, live. Udah, udah, udah masuk channel kita nanti, ya. Nah. nah. So, gimana ouais. Bang ini? Nah. Ada goro-goro. Ada gorogi-gorogi dia. Karena aku duduk di sini gorogi ya? Bukan, karena direkam itu gorogi. Banyak banyak kali iya, aku Nih, oh, santai. Abah, abah, abah, agak kesinian. Abang ini ngerekam juga, soalnya oh, iya. ya agak itu. kesinian. Oh, banyak peminatnya nih hmm, ya. Lagu saya siapa tahu terkenal nih. Iya, yeah. masalah ya yang nah tahu. yang tahu aja yang tahu aja apa yang tahu lagu andalan andalan kecepet kebuka kecepet kebuka gitu bukan gitu pak bukan itu pak sekali deh Kan <laughs> <Pen>, Oh, <le> <laughs> huh? uh, ya o, ini uh, jah, tidak ya, ya, ya. Lagu Malaysia tadi bolehlah, Rian. Ya, lagu apa ajalah. Oh, oh, yang aja gampang aja. Ah, ya, uh, iya, aja. Ya, yang gampang aja. Lagu andalannya. Uh. Ah, yang laguhan dalam kamu aja yang sama. dulu. minum minum minum minum. Iya, lagi minum lagi. direkam anggap aja kami ada, anggap ada. Aku ngerekam sini aja. Iya. menonton teman Asli mana? Karawang. Dia mau lagu dia mau nanya aslinya pula lupa pula nanti dia. Sok atu mobil butut. Tahu itu, Bang. Ah, dia lagu orang Karawang. Enggak lahir di Karawang, Mas. di Batang. Oh iya, iya. Kita lanjut lagu. Iya. Abang tunggu dulu, kita juga orang Sunda nih. Heeh. Uh. Kalau enggak itu. Eh? Oh, Kamu lagu andalan aja terserah. apa? Yang hafal aja, lagu yang hafal. Biar nih. Biar Berjalan di bawah Hold <laughs> kok yang bener, di selangkangnya. kita yang benar lah Ya, ya, terjepit di selangkangnya, ujung-ujungnya ya, Iya, kita ada serius-serius dengerinnya. Iya, ya, terus terus, ayo ke <laughs> Tadi pertama di selangkangan, sekarang di ketiak Yang mana yang benar? Ya kalau di kalau di dalam bis kan gini. Pak. Ah gimana? Selangkangan itu kan dia kan ramai. Ah, ah. orang bergantung kejepit ke dia ketiak. Ah. Ketip, oh, ketiak Oh, oh enggak, kalau yang pertama kan bergantung. Bisa kejepit di selangkangan itu gimana cerita? tadi pertama lagunya kan aku terjepit di selangkangan katanya terjepit di kan itu terjepit dia ini <Hey, pribadi ini. Oh, pasti dia kejepit kena selangkangannya. Iya, Masuk, Masuk selangkangan dia? Iya, di dia. Aduh, Tuhan. Ada-ada. jam dua pagi ini lagi hilang Hilangan tuh nih. Tadi tadi udah ngantuk. Sekarang kejepit senakan. <laughs> oh, ya. Enggak tahu dapat satu video aku malam ini. Tadi lagi mikir lagi nih lagu apa. Sudah jam 2 malam, guys. Tadi kami udah ngantuk-ngantuk. Sekarang ada hiburan pula pengamennya lucu kok apa. Baiklah. Nah. oh Indonesian Idol ya. Ah, ah, nah, ini dengar lagi dengar. dengar lagi ulah. Oh, selawat sekarang. Bukan selanggang lagi. Buka. Panas. Panas. Selawat. Bukan panas. jangan deket-deket nanti susuknya loncat <tik> semua nah. karena aku yang nyanyi, aku yang dapat duit dirang nih, viral mm -mm. <tik> <tik> nih, birang, nih. <tik> <tik> jadi rumah tuh <top. tik> jadi nanam aja eh, ya ya nanam, nanam, nanam, nanam, boleh lah Share. Iya. Namanya namanya? Namanya siapa? Mary Ratusi Kumbang. Mary. Kumbang. Iya. satu lagi hadi official channel. Ah. Hadi official channel. oh Kamilnya apa? dia bingung dia Jangan lupa di subscribe, dan like, dan komen Di channel tadi Adi Official Official channel bang ya. oh, <tuk> ya. Aduh, banyak rezekinya dia malam ini ya. Doainlah bang itu, biar banyak rezekinya Bener -bener banyak ah, Biar sehat selalu, <tuk> banyak rezekinya <tuk> ini Nanti di sekota Batam viral nih hmm. ya. Nanti banyak undangan loh Nanti nyarinya kemana nih? Nyarinya nanti nih. Oh, udah biasa banyak rezekinya. Amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, nama Kiki amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, Dek, berapa, Dek? Dek, berapa? Bil, bil. Tinggal HP ya, Bang. <laughs> Tinggal di mana, Dek? Hah? Tinggal di mana kamu? Tinggal di Batu Haji. Hah? Yang kali ini. Batu Haji loh dia. Ada, ada maut. Hmm. Kamu tiap hari ke sini? Ke Nagoya ini? Nah, ini kalau kalau di, di, di jarang Rangangang. Terus hari ini kebetulan? Berapa, Dek? Karena nggak ada orang makan yang saya beli. Udah buntu sama dia, untuk dia satu. Udah? Ya, udah masuk bang, ini? Kok -kok. Eh, kerupuk kok -kok tadi, tadi udah masuk? 10 ribu. 10 ribu kerupuk tadi. Udah Jangan kesenggol kamera ya. Udah. Ayo ke orang-orang bareng sekalian. Kali. Kamu pakai apa ke sini tadi? Enggak ada, ada kawan kok. Oh, kalian rombongan. Oh, berarti mereka penca-pencal lah nih. Ini Re Terima kasih yeah. galau ku nih Ini. <Sukur> eh udah jam hai, hai, hai, hai, terasa guys hai, jam 3 pagi kami hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, anak dulu di sungai panas tahu ada melamen kocak. jam 3 pagi kami enggak rambut pun hilang. Uh, <tum> ah, dan abang-abang ganteng ini nih. Ah, ini ada yang bisa channel. Jau, apa, nggak jauh apa enggak usah jauh-jauh. di persimpangan ya simpangan apa namanya nih? Simpang koin eh koin senter ya? Koin senter jalan Laksamana Bintan ya. ah Iya. Yeah. Iya jalan Laksamana Bintan. Depan baby. hotel apa itu? Depan hotel Zia. Hotel Zia. Ah, depan hotel Zia lokasinya. Ini bukan butik ya? Depan hotel bukan. Dia, nah, hotel butik ada ya. Ada yeah. nasi uduk hmm. di sini ada beberapa nasi uduk sih. Heeh. Hmm. Dilipasna orang nanti di simpang, di simpang inilah ya. Pas depan butik Hotel Jiang Sepang Putih, nah, itu dia. <laughs> nah, ini kita di sini ada uh, nah, channelnya dari Kumbang, Sekumbang, <tik> ada warna grafika studio <tik> channel, <tik> ada channel, ada, ada orkest orkest channel yang. Yang. apa? channel, ada orkes setengah tiang. Ini apa channelnya? dikis nggak ada. Ada. Ada. ada Oh bikin gak tuh. Gimana mau viral? Gimana? hp aja enggak ada. Yang, <laughs> yang poliponik Yang ada. Poliponik. Poliponik. Poliponik. Yang poliponik Oh berarti HP aku ini bisa bisa nangkap bisa nangkap makhluk halus loh. Ini enggak blur, ini gak blur. Oh iya tiba-tiba ngeblur deh. Ah. kali deh. Bupati emang sih lagi, tiba-tiba ngebur sendiri. Hilangkan, apa? Sering. Dipokuskan nggak Jawa, langsung Sunda, Jawa, Jawa Sunda, <sus> atau nah, Sunda atau kalau begitu mau ya. Jawa Sunda, oh sama lah berarti sama ku Jawa Sunda dong. Kamis, salah satu hari bahasa kami. Ini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, ini. Sayang, for you, for uh, <laughs> kan ah. ah, eh, kuatlah. kurangnya ya jadi, jadi kayak orkes ya? tengah tiang lah ya kurangnya nah apa lagi ada lagi apa lagi kamu makannya dibungkus atau makan di sini dibungkus saya titip warna grafika oh, yeah. oh, <laughs> tengah diam. oh warna kebagian orkes setengah tiang warna grafika ini oh. youtuber semua ini yeah. <laughs> pokoknya kamu yeah, bakal iya pokoknya kalian di sini yakin tiro kamu nomor HPnya ada nggak? Nah, nggak saya Tapi katanya ya? kamu punya HP tadi Ya, nah. kalau aku kan dikasih sama dia nah, <tuk> Kamu hmm. punya HP kawan, HP di... Kamu punya nggak ada? Oh, HP dia d di di Kalau kamu oh. punya kawannya nggak? Iya <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> Cocok dibikin konten Kalau kamu punya nomor HP, aku mau undang kamu nanti aku mau bikin konten, konten aku mau viralkan kamu Nah Tuh <tuk> ah mau deh ini nama bang, warna mau grafika, warna. grafika, mau iya mau viral nggak? mau viral. jadi artis nggak? <laughs> <laughs> ini, ibu ini, ini kan? manajer nah, loh, uh. manajer artis loh ininya sih lagu-lagu sih sebetulnya nama nama, nama, nama kalau kawanmu hafal gak? ntar ya gak? langsung gitu ya ya terima kasih banyak ya lo, lo mau minta tolong orkes setengah tengah tiang lah titip oh iya iya iya apa tadi bang? orkes tengah tiang <gup> wih ini kita cari artis susah mumpung <tinyo> ada apa lagi nih artisnya hey. artis karawang lagi ya karawang. dapet oh, yang karawang Oh ya ya. Satu, oh. satu lagi. Bapak. Enggak mau <laughs> kalah dia. Abang. Oh, ya, <laughs> baik kali Abang ini. Bapak pagar. Bapak pagar. Garut, garut, Garut. Ingat nggak Sampai hmm. sampai Sampai nongkrong-nongkrong lo Ibu Ratu itu, Amin. Tungguinya Amin. Bisa naik ke Mekah Amin. Mau naik ke Mekah? Naik pesawat. Oh, iya iya. Ini kan, Bang. Kamu Oh, iya itu Bang Pegar Iya iya iya itu. Nama kawannya siapa? Nama kawannya. Dia punya HP itu. Joni di dalam berarti ya? bikin, ini. outnya out? Salah pembuktan. Salah benar? Salah apa benar yang betul? Salah apa benar bukan salah out? atau bukan? Orang lain nanti. orang-orang Banten? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu namanya rejeki. rezeki. Kalau diberikan rezeki oleh Allah, kita harus senantiasa bersyukur Alhamdulillah. dengan Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, gitu, gitu. Pas lah berarti tadi, tapi kemarin nyanyi pula ya kan. Oh, rezeki iya. kamu memang. Kita memang udah nyari-nyari tadi muter-muter. kami tadi nih. Tapi memang dijodohkan di Jodohkan sini. Dijodohkan di sini. Kami oh, dari Batu Haji kami tadi nih. Cari Mau makan dari Batu Haji. Itu. Tutuk nah, tutuk pula ke sini? Mulanya sampai, di itu. Jodoh berarti. Eh, tutup semua. semua Nasi Uduk Citra, Ayam Bakar Citra nih ya, teman-teman ya. Masa, ya. Nih ya. Ini kawan-kawan nih selain ganteng, ramah, baik. Nasi uduknya juga enak. Ditanya, nasi uduk. Nah, selesai. Hmm. Nasi uduk ayam bakar Citraraga Asal Lampung. Hah? Lampung? Emang Lampung ya? Eh, Medan. Oh, Medan. Lampung, -lampung ini. Tercampur nih ya. Campur campur, ya. Oh, anak. Kita orang kita Medan. mana nih ya? Medan mana? Seraya. Seraya. Sianta. Oh, Sianta. Dari Medan ini. Plus 11. Saya orang Binjai. Salam dari ngang Binjai. Ya, ya, ya. Salam <tuk> ya, dari Binjai. Ada eh oh. uh, channel Atos Kupang. Jangan lupa like, subscribe dan komen dan share. Yeah. Yeah. Yeah. Kesan -pesan. Kesan -pesan. Kesan -pesan Keren, Pesan -pesan. Ya, makasih kesan ya. Kesannya. Kesannya. Kesannya. kesan Kesan. Kesan-kesan kamu malam ini apa? Heeh. Uh. Kesan-kesannya. Heeh. Uh. Uh banyak rezeki mudah-mudahan banyak-banyak rezeki amin kita dimudahkan jalan mahu waktu amin jalan kemana? iya jalan ke sungga oh, panjang umurnya wow oh, amin e, penting sehat selalu ya kan ya. ini abang ini gak didoain biar panjang? semuanya panjang, Mudah panjang. Oh, udah panjang <laughs> <laughs> udah <laughs> semoga panjang dan keras gitu gak? <laughs> panjang dan keras uh, ya. dan dimudahkan jalannya, nggak seret hmm. <laughs> ini ngerti banget nih anak tiga nih setiap aku ngomong yang agak-agak nyerempet dia, mereka duluan ketawa uh, <laughs> ini uh, uh, Bapegar Bapegar Studio Channel Orkes Tengah Tiang Channel Meri Ratu kembang Channel Hadi Nasrullah Channel. Eh Hadi Official Channel. Di Pelita. Di Pelita Pondok Melijo. Oh iya oh, iya. Aston itu. Iya iya. Berarti tutup di di, di, di, di, di, itu di di bawah itu ya. Di bawah itu kan? Mm, <tuk> iya, di Budi Pelita Pelita dekat Aston. Aston. Di depannya hotel apa itu? Asialing Asyaling. apa nih upani modern king. Kan samping-sampingnya ngomong-ngomong, di sini sama orang tua tinggal saya di jalan Ya? Dijalan, dan... oh, ya, gimana? Saya di jalan Membahagiakan orang Oh, mau membahagiakan me orang tua teman -teman. Ya, bukan gitu, Pak. Saya uh. Dia, untuk membahagiakan orang tua Ini, gitu. Jangan susahin Eh, Gimana <hari> <i> nih? Gimana oh, -ya, nih? -ya, Salah, salah, salah. Ralat, ulang, ulang, ulang. Uang adik, hmm. so. Si saya ngamen untuk bantu orang tua. Saya. Oh, gitu. Masih lengkap orang tuanya? Alhamdulillah masih lengkap. Ah. Jadi ayah kerja apa? Ayah kerja... Enggak tahu kerja apa. <laughs> ah, terus berapa saudara? <laughs> saya berdua dua bersaudara. Ah, Kenapa Berdua? Paling besar, saya yang Saya paling besar, ayah. Emak, dua bersaudara kades laki-laki, dua bersaudara yang satu kades. Oh, oh, Kayanya dia tahu ya. Gadis. Ya mudah-mudahan dengan istilahnya Sampai istilahnya kamu bekerja seperti ini membantu orang tua, mudah nanti bisa maroka. Amin. Amin. Sukses. Amin. Kita kan nggak tahu nanti kita mau jadi seperti apa Tapi kita punya cita-cita, tidak akan selamanya diatakan seperti ini, ya kan? <tuh> ya. Tapi setidaknya nantinya banyak dini, dinaikin lagi ok berapa oktat gitu suaranya Cengkoknya dirubah biar pakai cengkok dong, bukan mangkok ya Ini dendul dong profesasinya sih akbel. Si Abah Bukis lo. Padang ini. Main ini gendang sendiri. Gendang sendiri gendang ya? Bunyi sendiri. Kadang-kadang ikut satu sama juga Bisa. Betul lah. Berarti harus minum obat dong kalau kita main sendiri. Kalau enggak main ke penyanyi. Ya. Coba. Apa nyanyi ya? Ini apa? Ini jago musik loh ini. So, ini kan gendeng. ah itu ganti guys ini mm. ini bang? Ya. Nah, pak, Diana dulu Diana Diana Diana Diana kekasihku Paku apa, paku apa. apa? she's gone she's gone udah lagu ciptaan sendiri aja ngasal yeah, apa? pagi, selamat pagi, selamat takut kelamaan mikir, ajang subuh pula ya kan? pagi, ya subuh dia pagi, selamat pagi, Ya pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, ya, pagi, kasih pagi, selamat ya selamat ya selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, Hmm. Itu gelanggang di sini ya, Mang. Iya. Saya Bang ya? Iya, ya. ya, malam. pada gadang. Makanya Bang Sabang ini sampai hafal dia ya, lagu andalannya, Selangkangan hmm. Kecepit. <laughs> selangkangan oh, lagu andalannya Selangkangan Kecepit ya. Apa Kecepit Selangkangan gitu? Enggak. Kalau tidak bisa emang manalah. Jadi pilih kesia gitu ya. Iya kan. Nah, Enggak itu judul langkangan. lagunya memang itu ya. Kalau di Selatangannya itu saya buat. Ah. Uh. Oh. oh berarti ya? memang pencipta lagu. Dek, oh di sisi, Dek berarti itu pengalaman kamu sendiri ya? Iya pengalaman sendiri ya. Berarti udah pernah ke Surabaya dong kemarin? Dulu saya pernah juga merantau ke Jakarta. Oh. Bukan tapi Surabaya. Itu, tapi dulu kan sebelum saya gabung, saya kan pernah gabungan. Oh pernah jadi anak pang juga sama? Kalau udah kayak itu udah nggak mau lagi saya Mendingan orang tua uh, Mendingan yes. saya sendiri Lebih baik daripada Kayak gitu mas Yang kita pikirkan kasihan orang tua ya Mendingan sholat Mendingan sholat Hmm Asya Allah Ini lah Betul betul betul betul Tujuk, Tujuk. Tujuk. Tujuk. Tujuk. Daripada jadi anak pang dari itu Hmm, hmm. Oke guys sampai di sini dulu perjumpaan kita. lain waktu kita sambung kembali di segmen-segmen berikutnya. <laughs> Jangan lupa like dan subscribe nya dan stay tune terus di Hari Opsi Lagena. Ya. Terima kasih banyak ya. Waktunya kami pulang dulu ya. Ya ada. Oke. Ada channel setengah tiang tiang. Eh? Orkes tengah tiang. Oh, ganti-ganti channel. channel Orkes Tengah Tiang maksudnya gitu. <tik> Karena memang dia di bawah tiang itu. Iya. Oke, guys ya. Bila top berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ikmahnya tadi tadi. Wah, ini kok berengger nih.